Dan kembali lagi dengan kami tim Peduli Sama Hari ini kita akan membagikan paket sembako kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan di daerah Dadap, Tangerang Banten Untuk itu, sebelum pembagian kita mau loading dulu nih paketnya ke atas mobil dan kita siap-siap untuk membagikan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan di daerah Dadap Let's go, sikat! Jadi nanti kita berlentinya yang antar dulu. kita bawa 20 20 puluh Sampai di lokasi, kita pembagiannya sistemnya door-to-door door. Jadi kita akan datang ke rumah mereka Jadi biasanya kan kita nggak kumpulin mereka Tapi kita akan datang ke rumah mereka satu persatu uh, Datanya kan udah ada, jadi tinggal nanti lihat dari datanya aja Tinggal buka pocer, kita kasih sembako, kayak gitu Kami tim peduli sama, sudah sampai di lokasi dan kita siap-siap untuk berbagi kepada masyarakat tentang begitu. Let's go, sikat. Halo sumut layaknya di tangan pengharapan, sebentar kita akan masuk ke rumah warga yang terenjem banjir dan tadi kita udah memberikan bantuan dan kita mau ngobrol-ngobrol sama ibunya terus Kita terus perjalanan hari ini, Cika, Let's Ciao. go! Tadinya sih ya lumayan, eh lama-lama ada hutang, pada kabur, ya nggak mau kita udah usahin bayar sampai ini pabrik kerupuk kan karyawannya, eh pulang kan utang sama saya mingguan, ada yang bulanan, nggak mau bayar itu orangnya kabur, saya ngomongnya ngadunya sama Tuhan biasanya saya kerja ini nggak kerja nih. Biarpun cuman buruh ya, sekarang mau kerja juga, yang punya rumah, takut juga gitu kan. Itu nggak nanti. Selama masa pandemi itu, memang kerasa sama saya, sekarang saya kan e, punya anak, sampai terdampak nggak kerja. Tadi yang juga saya kan, e, akhirnya saya, saya jualan, e, terus suami juga kerjanya kena, ini juga ya sama, e, ya gitu deh akhirnya sampai saya sekarang tuh jualan kecil-kecilan ya jualan kue basah ya untuk e, itu dah kebutuhan sehari-hari buat makan gitu kayak nitipin e, buat ke pedagang itu pedagang banyak cuman lakunya itu kurang gitu bedanya jauh gitu ya memang semua terserah tuhan tuhan yesus yang atur. ini semua kan berkat pertolongan ya Tuhan juga saya itu ya terima kasih bersyukur doang saya setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih mendukung program peduli sesama hingga kami dapat menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita membutuhkan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih. Oke, ada terlain.